Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini Persahabat ya, siapa yang ngakak banget saat semalam melihat video Papa Bilar yang mulai aktif kembali jadi Bilarina Aduh masalah banget ya, pasti kalian ngakak dan happy banget ya Akhirnya nonggal juga semalam vitamin disuguhkan oleh Bunda Lesi Kejora lewat akun Instagram pribadi miliknya Mengunggah video pabila, persahabatnya kelakuannya yang bikin ketawa bahagia pastinya luar biasa. Semoga idola kita selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan. Amin ya robbal alamin. Berikutnya persahabat kita juga mendapatkan vitamin lewat live Instagramnya Teh Novi yang memperlihatkan. Foto Abang Fatih di handphonenya, para sahabatnya, aduh, si empul, si ganteng, dan sangat menggemaskan sekali. Luar biasa, Abang Fatih mudah-mudahan menjadi kebanggaan kedua orang tua, menjadi anak yang soleh, amin. Momen ini pun repost oleh akun Instagram Tuti, Anasqalanslalovers, ada kalimat caption yang dituliskan. Live-nya Novi, walaupun cuma fotonya itu udah bikin senang Aduh, Masya Allah banget ya, luar biasa nih, warga Konoha Dikasih fotonya saja sudah merasa bahagia sekali ya, Alhamdulillah Komentar pun banyak sekali diberikan Banyak sekali tentunya komentar tanggapan yang positif Dari sahabat Leslar, yakni dari akun Eksta Bangga Mengatakan di kolom komentar Masya Allah, Abang Al-Fatih gemes kasep katanya tuh. Luar biasa kan? Memang tentunya idola kesayangan kita ini selalu membuat kita bahagia. Apalagi Abang Fatih, penyemangat warga Konoha semuanya. Selanjutnya, bersahabat. Kita simak juga. Ada momen spesial. BBL nih, bersahabat ya. Bareng Kak Arasida. Masya Allah, luar biasa juga ini. Mudah-mudahan bersahabat ya dukungan, support dan doa semakin banyak dari orang-orang baik yang tulus mencintai keluarga Lesti dan Rizky Billar. Postingan ini pun bersebab diri persela konser berdampingan sekolah selar kita sarap dengan kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah, maaf ya, abis lebaran kok gue banyak banget iri sama orang-orang yang bisa gendong dan foto sama abang El aduh iri banget nih warga konoha sama orang-orang bersahabat -orang, ya yang foto sama abang fatih aduh luar biasa banget semoga kita semua juga bisa berkumpul nih bersahabat ya untuk bersilaturahmi dengan idol laksanakan kita lagi warga konoha khususnya emak-emak online nih yang pengen banget gendong abang fatih Aduh komentar pun bersahabat banyak sekali juga diberikan dari akun Mama, Leslar123 mengatakan Masya Allah, banyak yang sayang Abang Al-Fatih Min, aku pengen bopong juga Katanya tuh, banyak sekali yang pengen gendong Abang Fatih Doakan saja yang terbaik ya, semoga Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Selanjutnya, para sahabat juga mendapatkan vitamin bahagia lewat live Instagramnya Bang Lintar Bersama Fawferi ini sih kejutan spesial nih persahabat ya pagi-pagi di Jumat yang sangat berkah ini Kita mendapatkan asupan vitamin bahagia dan imun Bisa naik kembali nih persahabat ya Apalagi melihat Abang Fatih Yang sangat menggemaskan sekali Luar biasa Momen video ini pun persahabat diripas oleh akun Tuti Ane lovers Ada kalimat juga yang diposting dituliskan Ketinggalan lagi kan ayahku pinter banget ngebut jari katanya tuh aduh pagi-pagi sudah mendapatkan asupan vitamin bahagia lewat live instagramnya Bang Lintar semalam. Dan kita lihat juga bersahabat di kabar berikutnya. Ada momen spesial semalam keluarga besar Lesti Kejora ini mengadakan karaokean bareng di rumah. Aduh. Idol kesayangan kita tentunya the best banget nih persahabatnya. ya Ini yang menjadi kebanggaan kita semua Mudah-mudahan terus berkarya untuk Bunda Lesti dan Papa Bilar Apalagi sekarang sudah mempunyai studio baru Pastinya bakal ada kejutan yang sangat luar biasa Yang akan disuguhkan, yang akan diberikan oleh idola kesayangan kita Untuk keluarga konon semuanya pecinta Lesti dan Rizky Bilar